dengan cara klik like, komen, dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang memberikan kabar baik, kabar bahagia yang terbaru seputar idola kesayangan Bunda Lesti dan Papa Rizky Billar. Baiklah para sahabat, selalu dimanapun kalian berada untuk mengawali kabar terbaru di malam hari ini ada sebuah info dari Indosier Perhatikan dan disimak persahabat ya untuk acara Dangdut Akademi Indosiar di sini Indosiar menginfokan siapkan diri kamu ikut audisi online di Dangdut Akademi 5 Pendaftaran audisi online dibuka mulai 7 Februari 2022 ini gratis persahabat ya dan disimak juga Di slide berikutnya persahabat Syarat dan ketentuan audisi online The Academy 5 yang pertama itu berusia 14 sampai 25 tahun Kelahiran dari 1997 sampai 2008 Tuh, ya. Dan kita lihat juga untuk yang kedua Mempunyai kemampuan menyanyi lagu dangdut Melayu dan memiliki pengalaman tampil di panggung hiburan yang ketiga, warga asli Indonesia dibuktikan dengan KTP asli atau kartu keluarga untuk yang belum memiliki KTP. Yang keempat, tidak terikat dengan perusahaan rekaman dan manajemen artis apapun. Yang kelima, mengisi formulir dengan data diri. Yang keenam, upload dua foto terbaru close up dan full body tampak depan. Ya. Dan yang ketujuh, upload KTP atau kartu keluarga. Untuk yang belum memiliki KTP dan akte kelahiran yang masih berlaku Yang kedelapan, upload dua video cover di IGTV atau Facebook di akun pribadi dengan penulisan judul Hashtag The Academy", spasi nama, spasi asal kota Lagu Upbeat atau Tempo Cepat dan Medium atau Slow, Beat atau tempo lambat Yang terakhir persahabat yang kesembilan Pendaftaran dibuka mulai 7 Februari Dan ditutup 31 Maret 2022 Ingat audisi ini gratis tuh Ini syarat dan ketentuan Untuk mengikuti audisi online Di Dangdut Akademi 5 Mudah-mudahan persahabat ya Bunda Lesti ini menjadi juri Dan mudah-mudahan acaranya lancar Amin untuk ke kabar berikutnya, bersahabat kita lihat juga di iga-nya Bang Lintar. Satu jam yang lalu, bersahabat ya, masya Allah, vitamin juga kita dapatkan dari Bunda Lesti Kejora yang setirin langsung lintar ya. Aduh, disering oleh Bunda Lesti, bahagia banget ya. Bunda Lesti pakai baju warna pink, senyumnya itu membuat kita semakin bahagia dan bangga. Mudah-mudahan tentunya. Kita selalu mendapatkan kebahagiaan dari Bunda Lesti Kejora Dan kita lihat di ke kekabar berikutnya Ternyata Bunda Lesti Kejora menghadiri acara Baby shower Aurel persahabat ya Ini postingan foto nih bersama Mimi Kade persahabat ya Masya Allah cantik banget Nuansa warna pink menyelimuti tema hari ini Masya Allah luar biasa mudah-mudahan Selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kelancaran apapun yang dilakukan oleh idalakit sengen kita Postingan ini pun di kembali persahabat oleh akun Lesti Bilar Tim Ada kalimat caption juga yang dituliskan Bunda Lesti hari ini di baby shower Kak Loli Masya Allah banget ya hingga komentar dan tangga pun banyak sekali diberikan Dari para sahabat kita lihat dari akun underscore April mengatakan Lesti perawatan kantung matanya pakai apa ya kayak kelihatan fresh aja gitu spill dong katanya itu, Masya Allah banget ya <guruh> ada juga komentar lain diberikan dari akun Instagram Jisoo, Jisoo mengatakan di kolom komentar Masya Allah cantiknya Bunda Lesti Wah Masya Allah banget ya, Si cantik ini selalu mendapatkan Pujian dari banyak orang Kita lihat juga ke unggahan berikutnya Tuh Bunda Lesti Kejora Wah sepertinya ini ada vlog ya Mudah-mudahan saja tentunya Secepatnya di Afni vlog terbaru Bunda Lesti Kejora ya ini sih luar biasa Mudah-mudahan selalu sehat, selalu bahagia Untuk Buddha Lesti tak henti-hentinya kita selalu mendoakan yang terbaik buat idola kita Dan untuk berikutnya juga kita lihat persahabat rekabat terbaru dari Papa Rizky Bilar Yang tentu persahabat Papa Bilar sedang meeting bareng dengan Rudy Salim Tuh, tuh days meeting Rizky Bilar, Rudy Salim Wow, ini sih tentunya Meeting yang sebenarnya sebenar di rumah Wow, <tuh> Masya Allah banget ya Kita juga doakan nih buat Pak Bilar Mudah-mudahan Tentu segala urusannya diberikan kemudahan Diberikan kelancaran dan kesuksesan Info ini juga kita dapatkan Dari sendal putih Bilar Ada kalimat caption yang dituliskan juga Definisi work from home Yang sebenarnya Bismillah lancar-lancar dan sukses ya kak Amin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 ini dulu informasi di malam hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Bang menurutkan terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.